Terus ketemu lagi di channelnya Simun di Seal Blade of Destiny. Kita kali ini baru aja nerefine, nerebuh batu untungnya nggak ruby bro, tameng. Tapi kali ini kita akan ngebahas hal lain ya selain dari e, refine. Ini saya dapat e, pakaian polis kemarin waktu terakhir event ya hari terakhir saya sampai di 232 level dan ini sebenarnya bisa diambil di level 230 tapi karena tanggung lagi leveling ya <gulau> dilewatin dikit lah ya oke okay, ini kita mau coba refine banyak yang bilang susah walaupun cuma sampai ke plus 7 banyak sekali yang gagal ya kalian pasti banyak buang-buang rugi -buang ini saya juga coba ingin informasikan untuk masalah refine baju polis dan sebenarnya sih saya juga untuk baju XG itu jarang yang langsung berhasil ya kalaupun saya nempas sendiri ke XG itu pasti kepersetujuannya selalu gagal ya aneh sekali. Bahkan pakai e, artisan ya. Tapi kalau pakai BRS itu pasti berhasil, Bro. Nah, untuk masalah ruginya ini kita buktiin juga ya. Kalau untuk rubik kayaknya nggak bermasalah ya dari level seginian untuk e, kelas apapun ya untuk chart apapun jenisnya nggak pengaruh besar ya kecuali kalau artisan juga malahan kebalik bro kalau artisan itu nempa diamond biasanya cepat berhasil cuman untuk rubis selalu ada gagal nah ini kita coba refine saya coba baju aja dulu sama sepatu deh yang susah kan sepatu topi yang hampir semualah susah pasti ngalamin gagal dulu kalau nggak pakai brs atau bung rs ya ini maksudnya nempa freelance ini ini saya mau sepat celana deh celana, karena penting banget ini harus cepat naikin ini ya, kualitas armornya. Oke, okay. deh sukses bro. Baju celana. Oke, okay. buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak ya dan yang baru main di Sil BOD Kayaknya kalian harus langganan deh, subscribe channel saya buat tahu hal-hal basic dasar untuk free player ya Nah ini uh, kita akan nempak pakaian gratis dari GM sampai ke plus 7 aja Semoga dua-duanya berhasil Ini ganti-gantian saya nempaknya baju celana, baju celana ini enggak, belum gagal bro <laughs> Ini ini ke plus 6 ya Oke, okay, lolos bro, nggak ada fail, cuman diamondnya nggak tahu ya. Nggak mungkin orang banyak yang ngomongin kalau uh, nggak bermasalah, pakaian ini sepertinya bermasalah. Nah, bro, gila, lolos plus 622 nya. Cuman ini kayaknya dibantai kita di sini ini pengennya pakai set BRS sih tapi gak enak juga ya teman-teman bilang kalau free itu gagal Iya bener satu baju wah oke okay. ini semoga sukses bro wah oh my god emang bener bro susah nah ini kita udah terakhir untuk xg dari sepatu ya yang lainnya udah itu susah banget bener untuk topi itu apalagi saya tiga kali gagal untuk baju dua kali gagal dan celana dua kali gagal nah enggak tahu nih ini sepatu saya gak pegal juga untung abis panen di Alkanes <gak> sama segitower lantai satu rubinya oke okay, sukses waduh malah sepatu yang saya takutin malah langsung berhasil bro kacau ini <gak> Ya kita lanjut Kayaknya kita harus main-main ke Saga Tower Oke okay, Sebelumnya saya pengen coba Ini dulu, buka dulu kotak nih Dari Team skin nih, dari zombie Ternyata dapat harmonis Smart Ada damage-nya bro ini bro Nah ini kayaknya yang harus saya pakai Kemarin cuman Magic power sama defense Oke okay lah Magic Power. Oh ini ada double. Oke okay, oke, okay. kita identifikasi dulu. Mungkin saya harus nyuruh teman saya untuk login pakai sisa kahyang ya pinjam sebentar. Ini penting, masalahnya mau pakai hunting dan saya nggak bisa farming untuk levelin dulu untuk nahan level ya di Sagetower biar agak panen ruby karena di Alkanes saya udah nggak bisa ini udah sedikit dropannya. Oke, okay, akhirnya bangsa Kahayang, aduh, hati-hati bro, pakai cap itu bro, itu cap ini Cap apa, kojo huh? Nah, ini ya Saya gak pernah dapat yang bagus selain dari kotak pertama untuk ring ya Ini saya pengen ring yang di pertama itu kotak boxnya, dapat yang bagus tuh. Aduh, minus. Nah, lumayan defense 4, HP2 Ada lumayan bro ini yang kita pakai dan ini kita buat break Marcus Wing. Ha, untung masih ada hokinya nanti kita. Itu susah dapat ring kalau lepot kegedean ya buka kotak Klimski ataupun Golden. Uh, dari Alka itu susah, Bro. Uh, alah, orang Sunda ngetik nang gitu balik. <tuh> thank you, thank you. You're welcome. <tuh> oke okay, guys kita akan coba untuk Bos pertama si squee di lantai satu ya ini agak keliling-keliling bro tapi kalian pasti tau lah untuk lantai 1 nanti kita akan bahas tuntasnya lah untuk ya, di episode selanjutnya ya untuk di saget tower yang jelas sih ya, sekarang saya penasaran ini nggak terasa juga keliling-keliling di lantai satu sama questnya biar sampai sini itu naik 2 level bro, bro. <laughs> ini untuk Templar ini mirip kayak Price ya, cepet banget naik X, eh, naik ininya, naik levelnya. Jadi kalau main sebentar aja di Candy, Party kayaknya wah lah Cuman saya coba nahan level biar masih panen ruby, saya butuh modal agak sedikit banyak ya. Termasuk ini nih kali aja dapat hal yang bagus lah doanya. Ini kalau lagi Apes, saya dapatnya malahan cuman tiket doang tiket paret itu loh, ada garing. Ya, Oke, okay, lumayan agak sakit Saya nggak bisa solo ya karena Ini ditemenin sama seorang Apos Jadi masih butuh doping ya Kalau di solo mah ampun deh Equip saya armornya nggak bisa, karena saya mainnya dapat dapatnya aja dari game ya Mungkin kalau teman-teman yang mau ngemodal ya mungkin bisa lah ya Sampai tembus Nanti kita bahas sampai lantai 4 lah Saya jalan-jalan walaupun nggak bunuh bosnya ya bro tapi minimal kalian dapat informasi yang pentingnya aja karena banyak labirin sama puzzle gitu loh untuk sampai lantai 4 itu. Oke. Okay, ini ini saya sengaja nggak minta holy speed ya karena kecepatan ini ASPD-nya saya tuh gagal terus juga karena ASPD-nya ini 106 poin itu aja udah cepet harusnya di 90 enaknya buat combo. Kalau kecepatan juga combo susah keluar, Bro hati-hati <laughs> kalau pakai baju polis ya soalnya kalau kalian pakai baju-baju armor level tinggi yang udah bagus itu xg, GKL, atau apalah gitu. oke okay. udah mulai agak nyonyor dia ternyata sakit juga bro kemarin sempat nyoba pakai armor yang level 180an dari Yosan masih bocor agak susah juga bunuhnya ini agak atb dikit nah levelnya juga udah mulai tinggi lah di level 230an moga masih ada dropan yang bagus kotaknya ya. ini kalau hoki-hoki banget sih dapet yang gold kalau nggak ada lah kotaknya yang silver kayak <laughs> ngarap ya ini usahain lah kalian kalau mau party di disini bertiga ataupun berdua juga ya kalau jerk tuh cukup ditemenin price juga sama seperti saya ini udah udah bersih lah lantai ya aduh lumayan pegal juga nih <laughs> mainin combo. ini <laughs> senjata-senjata segitu-gitunya pengennya sih beli cuman belum ada modal harusnya beli ya yang level 230an senjatanya oke, nah dikit lagi bro ini jangan lupa kasih komentar ya kalau teman-teman ada informasi yang lebih bagus kalau enggak emang butuh informasi di seputar sage ini saya lagi senang mainin di sage lumayan panen ruby udah dapat 8 bijian tadi keliling di lantai awal sampai lantai satu ini cuman ya gitu gak enaknya nyasar-nyasar kalau yang belum tahu mah, huh? pasti keliling-keliling lah oh. oke, okay. kita lagi sip sip mantap aduh ini skill hand of god ini bener-bener aduh nggak nggak mati ke boss sih saya nyoba di candy kemarin bener kadang-kadang keluar sekali pukul, keren bro nanti saya buat ulasannya lah ya sekalian kalau ada yang nanyain untuk masalah target Tower ini kalau alkanes kayaknya udah pas, udah lewat ya di level segini kemarin terakhir main di level 222 terus 220, eh 30 saya nyoba juga e, dopannya udah sedikit malahan gak dapat ruby yang turun diamond Amon doang yang penting kan ruby ya bro <laughs> oke okay kombo-kombo aduh eh melek hampir mati aduh kalau udah pakai skill itu malah langsung diem oke okay. wah ya, ih keren mati nah itu dia boxnya bro nih dapat go iya mah ininya tiket nih mana dia iya yeah. <lumayan, lumayan ini buat modal saya harus jual duit saya udah mau habis, jual 15-20 juta ya pasarannya ya kalau salah kalau ngeliat di Elim ya nggak tahu isinya kayak apa cuman saya takut sial soalnya pernah juga dulu sih dulu buka-buka box gitu kalau level udah tinggi usain kalau mau beli-beli box gitu level kalian masih di level 200-an ya jangan terlalu tinggi suka apes bro dapatnya kristal coba kalau enggak sampah Oke okay, deh mantap makasih banyak yang udah nonton Terima kasih see you in the next episode jangan lupa kalau kalian suka dan pemain-pemain baru untuk share dan subreknya channel channelku makasih banyak yang udah support okay. dadah bye-bye